ing ngati tafsir Malik. Wa idza jaa'a alladziina yabnuuna fii. ini kan nrotaken kita wae. Bahwa Rasulullah itu tempat mempertimbangkan nggih, tokoh-tokoh muslim. Hingga ketika tokoh-tokoh ulama niku jaler waktu putus sama Rasulullah dengan mengabdi kan doa ummat muslimin. Niku Rasulullah sempat kepengin nuruti artinya yen rodho apa ulum muslimin santri-santri yang ino-ino iki ino, ngkono kuwo gedang nyambut tamu-tamu terhormat perkota-kota apa kowe. Tama'an ni iman iki, mergo kan dhe'i nabi arep-arep ngomongi menawa dhelem nopo iman iki. Tapi Allah dibukani, iman ra iman la ulum Muhammad. Kuwi ra terunu santri santri Malah nek ana santri teko to wong sing iman teko ku juga sampui jadi gua kue sing ngambil tuh salah. Jadi wah aja akan lagi naik menurun nabi ayat ini apa aku salahmu? kali salibku pasti soal aku bareng masjid itu sih tak rangkul pertama masjid ulama di situ rumah. Nah jadi cerita lo betul nyue rono soal aku bareng kupasinya tak tahu betul sih. ulama, di eti tak tumbut lah yang lebih melah. menurut ulama mesti kena itu kon rumah sing meluat sing sudah rasa diru Jadi moga moga yai dahar monggo bupati biasa dahar <tik> Moga ya yai roti ini di jahar monggo bupati biasa <tik> anak-anak <Onan, roh. tik> nah, roti anak nyambut itu orang anak roti nah ini cerita jelas, menurut Nros si kaya ini nabi lebih nyambut tokok-tokok kuret ketimbang santri itu ditegur oleh pengiran Mesti ini rangonomat, mesti ini sing bu sambut pertama adalah sing al-ladina yu indunadaw, ya ayat ini, Jadi ayat ini tatahannya di sini. Wa idza jahal-ladina yu indunadaw ayat ina. Pakul salamun, alaikum kata baku hukum ala nashir. Lah ini bukan tadi, jadi urutin kotak kan tadi itu iman. Artinya, ketika 출ati, yang ketika khatad itu ganti, malu pun nyambung sampai kandungan. Ican di dekor, ya? tapi segi mana yang Yo, terima Umar, terima wong wong, senyor di sini. Kenyong, jadi cara buat lembah-lembah, nabi saya yaitu ini. Sebabnya ada yang ngeleng, roket lembah-lembah, enggak ada yang lempah diri lembah-lembah. Lama-tahun ini dia itu untuk bertanya layak. Untuk ngaji, senyata nanti ya, kamu alam-alam, coba tadi ini maka ketika quran mengalami teman-teman yang dengan Islam, orang di sini, itu adalah Al-Jahat, quran Umar, soal tau salah, itu tapi penting di Umar, itu kan sohabar Termasuk apa-apa, tapi kan bisa di hmm. nah. nah. hmm. tapi kan tahun, 50 tahun, 50 kentuk, 5 nih, 5 nih, 5 nih, 5 nih, 5 nih, 5 nih, 5 nih, 5 nih, 5 nih, 5 nih, 5 nih, 5 nih, 5 nih, 5 nih, 5 nih, 5 nih, apa? nih, 5 nih, 5 nih, 5 nih, 5 nih, 5 nih, 5 Orang itu gue nggak diumumkan preman Dan lain-lain nabi itu pintar Saya masuk Islam memperoleh Rumah itu napa untung? Saya masuk preman terautum Mereka terus keren Tapi nabi itu nggak ngomong Umar Islam Itu mah berhenti Islam ini mulianya lima tuh Umar masuk eh Umar berdoa Saya ingin saya bawa menantang Muhammad Ngasih dia pula Bidadari mesti ya Margo gento di sini bagus. Malah nekat diregai. Kukasih di umat mantan gento. Margo dari mantan gento gue nak-nakku di muso abri atau wong rata beneran. Sebenarnya begitu yaiku jadi pasukan berani dong. Mati. Gak berani sejahtera dari mati itu kan. Pahmi. Margo sejarah Islam bisa ngono tahu di kawal mantan nopo gendo iki ku nabi muhammad wan cerang, terang terang dakwah sauti umar matur ikhtob berarti melani iku le le kok ora pati benyali kudu matur nuwun mantan-mantan gendo mergo iku sing wani mati beniki ya lha ngko lo nyaya-nyara mongon tening bogotoko kulo digendo gendo mongon ajeng jenengipun sokodo kulo Yo ki nesiye matur deh kula jathoki napa kula napang no. Penake dek diiai lan sampean diskusi anggal kesurak oleh wong kiai kok kancanan mantan bin duo ora sejarah. Sejarahé Nabi Wani bahwa jaroné Cep Umar masuke. Umar wali bin kunti. Masih pertama bertambah ning digoleké Mek Abdullah bejar. Kuwi ide ngalang-alangi Muhammad brantol. Edan. Ibu sejarah, lah, mulane, artinya gini, ketika Qur'an ngelam umar teman-teman gak gement di sini sih, uang, tuh, gale, ngelam gendol-gendol, tingkai di gelengah, ngaji, mau mata lalu deh, orang karu-karu, lah, direkor, atau al mata lalu, sing suam, di latin tapi saya jadi sumata aspek, itu tanggapnya apa, anak, itu keburuk, eh, kalau kayak menolong, silsilah, sih, kena opo, urupane, ngomong, paham jadi tadi, tadi, ya, ini, Mengenai penting di rumah dan pasukan, nih, Cuman, ini kan lebih preman-preman sekiranya. Mereka serahkan aldi, aldi, nak aldi, aldi, aldi, males, aldi, aldi, aldi, aldi, aldi, aldi, aldi, aldi, aldi, aldi, aldi, aldi, aldi, aldi, aldi, aldi, aldi, aldi, aldi, aldi, aldi, aldi, aldi, ada Foto ini, nah, ya. jadi, ini foto preman ya dan <laughs> itu tengkan jani, preman, foto jadi <laughs> wah foto, preman foto foto, kan orang hari <laughs> Ono Wonge tetep domi nomulat rumah foto, jadi sange karismane dia ham itu foto nih weh, tidur mati brek, mana ragu wonge ratu rumah.